selanjutnya narasumber yang akan membahas dari unsur pengusaha yaitu bapak rahmat uh, ini uh, riwayat hidupnya cv-nya uh, beliau adalah uh, mahasiswa uh, alumni mahasiswa mm sekolah pasar sarjana usahit ya. biasa dipanggil Uh, Pak Rahmat. Uh, beliau telah berkari, berkarir kurang lebih 20 tahun di Greenfield Indonesia, kemudian di, es, di Eastern Logistic, kemudian di uh, Rikobana Abadi, dan Mandala Karya Prima. Saat ini beliau adalah Direktur Sinergi Chef dan juga uh, seorang public speaker serta Profesional Trainer di QSHAE. Demikian CV dari beliau, CV singkat. Silahkan Bapak Rahmat untuk memaparkan presentasinya. Presentasi, dipersilakan. Oke, okay, sudah terlihat, Pak. Presentasi kami di layar sudah, Pak. Silakan. Oke, okay, sudah, ya. Baik-baik. Oke, okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pertama-tama, kami mengucapkan uh, rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada manajemen PT Sahid, uh, manajemen Sahid University. Kepada manajemen Sahid yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk hari ini memberikan sharing sedikit ilmu yang kami miliki. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya buat kita semua Pak ya. Terima kasih kepada Pak Tatan, kepada Pak Yadi, Pak Holil, dan lain-lainnya selaku penyelenggara acara kegiatan hari ini. Eh, sedikit kami perkenalkan bahwa sebenarnya eh, benar seperti yang dikatakan oleh Pak Tatan saya adalah alumni dari eh, MK3L Syahid untuk angkatan pertama jadi saya sebenarnya menjadi kakak kelas dari bapak-bapak semua yang kemungkinan hadir di sini karena sebetulnya saya adalah angkatan pertama dan kebetulan waktu itu eh, ditunjuk sebagai ketua kelas Pak di kelas ya Alhamdulillah kita bersilaturahmi kembali tentunya ini sesuatu yang luar biasa Uh, baik, uh, jadi topik yang kami ambil hari ini adalah uh, kami mengambil tema tentang peran leadership, kemudian sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja, dan employee involvement dalam membentuk budaya new normal. Ini profil singkat kami, tadi sudah dibacakan oleh Pak Tatan, jadi kami tidak perlu mengulang kembali. Ya. Yeah. Baik, kami mengawali dengan definisi the new normal. Walaupun tadi pembicara pertama, Bapak Kosario sudah menyampaikan definisi the new normal, bahkan secara detail disampaikan angka-angka, kriteria-kriteria yang seharusnya masuk ke new normal seperti apa. Tapi kami akan menyampaikan berdasarkan definisi daripada aspek bahasa daripada new normal itu apa. Nah, new normal adalah satu kehidupan tatanan baru agar masyarakat tetap produktif di tengah keniscayaan risiko wabah Corona dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ya, jadi itu definisinya. Nah, saat ini memang eh, seperti yang disampaikan oleh Pak Kosario, saya sangat eh, sepakat sekali apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa eh, sebenarnya kondisi new normal ini adalah baik bagi eh, masyarakat maupun pemerintah Indonesia, Tentunya, satu kondisi yang sangat dilematis, gitu ya, karena satu sisi bahwa kondisi ini sebenarnya belum saatnya penerapan new normal ini, karena bagaimanapun juga kita masih dalam kondisi di tengah ancaman virus corona yang tetap merupakan bahaya laten yang sangat setiap saat bisa mengancam kita namun di sisi lain tentunya kita juga tidak bisa menomorduakan mengenai masalah perekonomian ya perekonomian juga ini adalah satu dua sisi mata uang yang tidak boleh ditinggalkan juga satu sisi kalau kita masih bersikukuh untuk menerapkan psbb misalnya tapi kondisi keuangannya hancur tentunya ini juga tidak strategis bagi pemerintah satu sisi kalau menerapkan new normal dengan kondisi corona masih mengancam sementara Eh, ekonomi harus berjalan, ini juga sesuatu yang eh, sangat sulit eh, ditetapkan. Tapi bagaimanapun juga kita harus melaku, me, me, menghadapi ini semua. Dan apalagi saat ini kita eh, di apa ya digenapkan dengan perilaku minus masyarakat. Saat ini banyak sekali masyarakat yang belum peduli, yang mereka masih bebal terhadap eh, bahaya laten corona ini, ya. Jadi mereka tetap walaupun eh, media selalu memberitakan tentang bagaimana perkembangan penyakit ini sebagaimana tadi secara statistik disampaikan juga, angkanya tidak turun-turun juga, tapi di masyarakat masih banyak orang-orang yang berperilaku bebal. Artinya tidak mengikuti anjuran ataupun aturan yang dibelakukan. Kami sedikit singgung terkait regulasi mengenai penerapan new normal ini. Jadi bahwa kalau tiga bulan sebelumnya kita sudah Me, me, apa ya, mengikuti PSBB ya pembatasan sosial berskala besar kemudian oleh pemerintah kita sudah memasuki masa transisi ke new normal bahkan tadi tanggal 8, ya pak ya kalau nggak salah kita sudah mulai memasuki masa new normal nah ini dari pemerintah telah keluar satu peraturan atau regulasi yaitu Kemenkes nomor HK 0107 Menkes 328 2020 di mana di sini e, isinya tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Nah, nah e, mengapa fokusnya di tempat kerja? Ya, mengapa fokusnya di tempat kerja? Ya, karena tempat kerja itu adalah sebagai lokus interaksi dan berkumpulnya orang yang merupakan faktor resiko yang perlu diantisipasi penularannya. Itu adalah kita tidak bisa menutup mata kondisi itu. Kemudian pasca pembelakuan PSBB dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan masih mengancam tentunya, ini perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin. Baik. Jadi saya akan mencoba meresumekan, walaupun sebenarnya apa yang saya resumekan ini belum menggambarkan keseluruhan isi daripada ketentuan-ketentuan ketentuan yang ada di dalam Kemenkes yang tadi kami sampaikan. Ini ada beberapa hal di dalam regulasi itu yang disebutkan, bahwa perusahaan atau industri atau tempat kerja itu adalah hendaknya menerapkan ketentuan-ketentuan ini dalam upaya mengatasi penyebaran COVID-19 di, di lingkungan tempat kerja. Dan tadi secara praktek implementasi di lapangan, tadi Pak Erwin Jonathan juga secara detail sudah menyampaikan hal itu, apa yang saja yang sudah dilakukan di perusahaannya. Nah ini adalah secara umum ya, di dalam regulasi itu disebutkan. Yang pertama adalah pembentukan tim penanganan covid ya di setiap perusahaan. Kemudian kebijakan dan prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus dicurigai covid Kemudian pengaturan bekerja dari rumah, work from home. Jadi t, e, harus diatur siapa-siapa yang harus bekerja dari rumah, siapa yang bisa bekerja dari kantor, pengaturan jadwalnya seperti apa. Itu harus dilakukan di setiap perusahaan atau tempat kerja. Kemudian pengukuran suhu menggunakan termogan. Dan sebelum masuk kerja, e, menerapkan self-assessment. Kemudian pengaturan tempat kerja tidak terlalu panjang. Artinya e, jadwal... Overtime itu juga harus sudah dirubah atau jadwal kerja normal juga harus dikurangi dan lain sebagainya. Kemudian mewajibkan pekerja menggunakan masker. Dan ketentuan berikutnya adalah asupan nutrisi makanan yang diberikan uh, di tempat kerja. Jadi artinya uh, gizi karyawan juga harus diperhatikan uh, untuk meningkatkan daya tahan uh, tubuhnya. Kemudian ketentuan berikutnya adalah memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat. Misalnya terkait hajinitasi dan sanitasi lingkungan kerja, itu harus benar-benar diperhatikan, e, harus disediakan sarana-sarana cuci tangan, kemudian e, diterapkannya physical distancing dalam semua aktivitas kerja, kemudian adanya kampanye gerakan masyarakat hidup sehat atau germas melalui pola hidup sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta harus dilakukan sosialisasi dan edukasi. ya. Baik, ini kami akan menyampaikan skema. Ini adalah skema ini kami dapatkan dari mata kuliah leadership yang disampaikan oleh almarhum Dr. F. Gunawan. Luar biasa, beliau adalah salah satu dosen favorit saya. Sebenarnya dosen di Ushahidi itu semuanya favorit ya, saya, maaf. semuanya hebat 3 menit hebat. lagi, Pak Rahmat. Ya. Tiga menit, oh, lagi, Pak. Oh. Ya, tiga menit Mas lagi. Masya Allah, lima menit lagi ya. Oke, baik, syarat cepat. 3, jadi 3, dari 4, Pak FA Gunawan. Salah satu dosen leadership pada waktu mengajarkan skema proses tentang budaya K3 untuk operation yang excellent. Namun di sini kami coba korelasikan dengan kondisi new normal ini, Pak. Jadi sebenarnya kondisi new normal, proses new normal culture itu adalah harus dibaringi, dibaringi oleh tiga, tiga elemen utama, yaitu leadership, kemudian diintegrasikan dengan sistem manajemen K3. Dan yang terakhir adalah dengan melibatkan karyawan atau employee involvement, sehingga dengan harapan dilakukan ketiga hal tersebut akan tercipta safety culture atau budaya the new normal, yang harapannya akan bisa menciptakan operasi prima di perusahaan. Ya, baik secara singkat, leadership dan komitmen itu sebenarnya merupakan fondasi dasar dalam usaha pencegahan penyebaran COVID-19. Leadership apa tidak kami bahas secara detail waktunya tidak ada pak ya. Yang jelas leadership itu adalah kekuatan untuk mempengaruhi. Baik kami persingkat. Mempengaruhi berbeda dengan memerintah ya pak ya. Baik mempengaruhi itu adalah orangnya happy dan menjalankan. Orang memerintah orangnya menjalankan tapi dalam kondisi yang tertekan terpaksa. Baik itu secara singkat saja. Nah kemudian sistem manajemen k3. Uh, seperti uh, dalam hal ini adalah terkait program COVID, itu harus diintegrasikan dengan sistem manajemen k3 yang ada di perusahaan, ya. Uh, terutama dalam hal ini adalah dalam tujuh elemen yang ada di dalam sistem manajemen k3, yaitu uh, maaf uh, lima elemen ini dari komitmen, kemudian perencanaan, penerapan, pengukuran, peninjauan ulang. Ini adalah sebenarnya uh, program COVID itu adalah bisa diintegrasikan di sini. Nah tentu saja harus ada leadership dan komitmen tadi, Pak. Harus diberangi dengan uh, leadership dan komitmen, dan leadership. Nah, uh, di dalam uh, pernyataan Direktur Regional WHO Eropa, Dr. Hans, menyatakan bahwa ada enam pen kriteria penerapan new normal. Salah satu di antaranya adalah harus melibatkan masyarakat. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan berpendapat dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju new normal. Jadi, ini sangat tepat sekali dengan kondisi tadi bahwa ada tiga hal. Uh, seandainya kita ingin menciptakan budaya new normal Yaitu adanya leadership dan komitmen Adanya sistem manajemen K3 Harus diintegrasikan ke dalam elemen-elemen sistem manajemen K3 di perusahaan Dan adanya keterlibatan karyawan di dalam proses ini Ya gitu. Jadi ketiga hal itulah yang akan mendukung terbentuknya budaya new normal Harapannya dengan adanya budaya new normal yang cepat tercapai Maka kita bisa mengantisipasi terjadinya penyebaran covid -19. 19 di perusahaan. Nah, budaya baru The New Normal sebenarnya secara sederhana adalah di sini saja. Ya. Mencuci tangan, jaga jarak, memakai masker, olahraga rutin, menerapkan pola hidup sehat. Sebenarnya ini adalah secara sederhananya adalah tergambarkan seperti ini. Namun sekali lagi, untuk bisa menciptakan ini lebih baik di perusahaan, maka diperlukan tiga elemen utama yang tadi kami sebutkan. Sekali lagi, perlunya adanya leadership, orang-orang yang mempunyai leadership yang baik, perlu ada diintegrasikan dengan sistem manajemen K3 dan perlu ketelibatan karyawan di dalam eh, kerangka untuk mewujudkan budaya new normal ini. Baik, itu saja Pak Tatan yang perlu kami sampaikan. Eh, mohon maaf sebelumnya kita kami tidak bisa menyampaikan secara detail. Eh, terima kasih Pak Tatan kami kembalikan kepada moderator. Baik, menarik sekali materi yang disampaikan oleh Pak Rahmat. Saya coba mensarikan apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat. Beliau sebagai Direktur Sinergi Safety Partner, tentunya sangat care terhadap keamanan-keamanan yang terkait dengan kaitannya dengan Covid-19. Di sini sudah disampaikan oleh Pak Rahmat bahwa tempat kerja merupakan Uh, lokus interaksi potensial penyebaran COVID. Oleh karena itu, beliau melalui pengalaman-pengalaman praktisnya berbagi uh, pengalaman bahwa perlu dilakukan mitigasi, kesiapan, uh, baik di tempat kerja, kemudian melakukan pembentukan tim gugus COVID uh, skala perusahaan, kemudian uh, pentingnya leadership itu yang tindakan penting. Sebab itu catatan penting dari Pak Rahmat bahwa New normal akan tercipta. Kuncinya adalah tiga: pertama, leadership; kedua, integrasi uh, sistem MK3L terhadap COVID-19; dan yang ketiga adalah keterlibatan karyawan. Untuk uh, menciptakan kondisi new normal yang lebih global, tentunya keterlibatan masyarakat, proses masyarakat dalam mendukung program-program pemerintah uh, menekan. Uh, COVID-19 dan menciptakan di normal.